Bye. <laughs>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 serta klik tombol notifikasinya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terharga seputar Leslar. Tentunya, baiklah, para sahabat lari manapun kalian, radio untuk menemani santai bagi kalian saat ini. Bagi yang berbahagia, happy weekend untuk semuanya. Masya Allah, banyak yang mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Dan kebahagiaan untuk mengawali perjumpaan kita ada sebuah kabar spesial sahabat ya dari akun ayah kecora ini di akun instagram pribadi miliknya. Ayah Kejora menggugah sebuah postingan foto momen ketika bersama anak tercintanya dan istri tercintanya dari ayah Kejora, Masya Allah, ketika pernikahan Dedek Lesti, persahabatnya. Dan kita lihat di sini ada sebuah kalimat yang senyum luar biasa, dituliskan oleh Ayah Kejora: "Assalamualaikum, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Amin." Ini doa yang selalu diucapkan oleh Ayah kecil sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, sahabatnya. Dan selalu di dalam kebaikan. Amin. Dan banyak komentar, banyak dibanjiri respon yang diberikan oleh para fans. Yakni dari akun Bunda Angskor Asyanti, Angskor 6312, mengatakan dalam kolom komentar, Amin, Ya robbal Alamin. Ini tentunya jawaban doa nih yang diucapkan oleh para fans untuk keluarga besar Lesnar. Mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan. Ke kabar berikutnya, persahabat kita lihat. Di sini sebuah unggahan spesial juga yang diunggah oleh kakak Rizky Pilar yang mereverse kembali unggahan akun Bisa Boy. Ini sudah fix, persahabat. Ya, salt katanya tuh, Masya Allah. Thank you Mas Rizky Bilar Itu yang disampaikan oleh akun Bisa Boy Ini sudah dipastikan bahwa Lamba warna orange itu sudah Jadi hak milik seorang Rizky Bilar Wow, Masya Allah bangga yang Mudah-mudahan selalu berkah, barokah Dan selalu lancar rezeki dari idola kesayangan kita Amin yang tersebut ini dari pas kembali oleh akun Hapikan tanggal Tau Sultan Kalimat kelasan pun dituliskan Masya Allah berkat selalu rezeki kalian, amin. Dan akan terbaik saja persahabatnya untuk idola kesayangan kita. Dan selanjutnya ada informasi penting persahabat, ya untuk selalu mengingatkan kalian di langit musik. Karena tinggal besok nih persahabat, ya akan mulai acara Indonesian Music World 2021. Akan hadir jam... 6 sore waktu Indonesia Barat live di RCTI jangan sampai lupa dicatat jam dan tanggalnya besok hari Senin 6 Desember jam 18.00 waktu Indonesia Barat live di RCTI ajang acara IMA 2021 akan digelar ya secara live kita sudah nggak sabar menantikan idola kesayangan kita yang akan tampil besok malam di acara tersebut persahabat yang mudah-mudahan dan diberikan kemudahan, kesehatan, dan kelancaran serta mudah-mudahan juga bisa memborong piala penghargaan Amin, ya robbal alamin dan kita lihat di kalimat Gensen yang dituliskan oleh Langit Musik penghargaan bergensi untuk dunia musik dan musisi Indonesia sederet bintang tamu siap tampil maksimal di malam puncak Indonesian Music World 2021 Ima 2021 hari Senin 6 Desember pukul 18.00 WIB live persahabat ya ini live jangan sampai lupa siapkan cemilan kalian karena besok malam akan tampil idola kesayangan kita selanjutnya persahabat kita lihat di sini juga ada sebuah info penting untuk kalian semua khususnya kita semua si persahabat ya, sebagai fans sejati warga Konoha. Leslar Lovers Jangan lupa siang hari ini Akan hadir acara Cinta Abadi Leslar Tetaplah setia bersamaku Jam 1 siang Di ANTV bersahabat ya Yuk jangan sampai ketinggalan Cemilan juga siapkan untuk hari ini Menemani kita semua Menonton karya terbaik Dari Leslar Entertainment Karena hari ini bakal hadir Kejutan episode baru Di Cinta Abadi Leslar Tetaplah setia bersamaku Ini momen ketika Leslar tentu hotel ke Bandung ya. Wah, pasti seru banget episodenya. Makanya, jangan sampai lupa dicatat jamnya hari ini jam 1 siang di Antv. Kita lihat di kalimat info juga lewat Senin ini tuliskan oleh Antv official. Cinta Abadi Lesnar, tetaplah setia bersamaku setiap minggu jam 13.00 WIB Wah gimana ya keseruan-keseruan pasangan paling fenomenal tahun ini Kakak Bilar dan Dedek Alasi Kejora Aduh makin seru aja nih tiap episodenya Jadi jangan sampai ketinggalan ya tuh Bersama aja jangan sampai ketinggalan katanya untuk selalu menyaksikan karya terbaik dari Lesnar Entertainment dalam acara Cinta Abadi Lesnar tetap Setia Bersamaku di Antv. Dan ke kabar berikutnya ada sebuah unggah spesial persahabat ya nih. Wah wow, pagi-pagi kita mendapatkan momen bahagia banget dari idola kesayangan kita saat tampil di acara IDA 2021 di Indonesia. Lesdi dan Rizky Billar ini joget bareng ya. Wah wow, masya Allah banget. <laughs> BBL-nya diajak goyang Tuh heboh banget ya Idola kita memang luar biasa banget Kuat dan selalu tangguh Apalagi tentunya Dede LST yang selalu tampil Ceria dan selalu Memberikan contoh baik yaitu dengan Sifat sabarnya Masya Allah mudah-mudahan Saja selalu dalam Lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Diunggah kembali momen tersebut Oleh akun sedal putih Ada kalimat kepsen yang dituliskan Di postingan tersebut obah dulu kita selamat lagi semua happy weekend semoga semuanya sehat-sehat ya amin mudah-mudahan saja persahabat ya dan kita lihat juga di kolom komentar banyak tanggapan respon yang diberikan yakni dari akun finafir New mengatakan Masya Allah pasangan gesrek yang apa adanya Dimanapun tetap happy, eee, Dimanapun tempat, mereka sangat bahagia banget. Persahabatnya ini adalah salah satu contoh nih untuk kita semua. Warga Konoha harus selalu sabar, selalu kuat, dan harus selalu bahagia dong. Dan berikutnya, persahabatan ya semalam. Ada unggahan spesial dari IGS-nya kakak Bilar, tuh ternyata sudah fix banget ya mereka jadi kolaborasi bersama pasangan Teo Kurian dan Ria Ricis bersahabat ya semalam ada di rumah idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar. Mudah-mudahan saja tentunya idola kita diberikan kesabaran, kebahagiaan, kesehatan juga bersahabat ya dan kita lihat juga keunggah berikutnya berikutnya. Ternyata Rian dan Ria Ricis ini kasih kado untuk BBL persahabat ya Wow spesial banget nih sepertinya Kita terima persahabat ya Mudah-mudahan saja berkah berokal untuk semuanya Dan tentu kita sebagai fans sejati harus tetap optimis Dan satu tujuan untuk mendukung selalu idola kesayangan kita Lesting Kejora dan kakak Rizky Bilar dan untuk berikutnya persahabat ya ini vitamin bahagia untuk kita semua tuh Lihat ya kakak Bilar wajahnya penuh tepung ya Aduh cute banget nih memang adalah kesangan kita Ada-ada aja -ada kelakuan yang selalu membuat kita ketawa bahagia Masya Allah luar biasa Dan henti-hentinya kita hanya bisa mendoakan yang terbaik Selalu mendukung, men karya-karya dari mereka berdua Jangan sampai lupa, jangan sampai lengah, jangan sampai kendor semangat kita kekompakan kita, persahabat ya. Yuk tunjukkan bahwa kita bisa selalu mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar. Dan kabar berikutnya, persahabat ya ini ada kabar spesial bahagia banget yang selalu membanggakan dari salah satu akun fanbase yang luar biasa. Salah satunya dari l2w.id, persahabat ya. Ini mengunggah sebuah postingan foto di dan Kakak Pilar dan di sampingnya di situ ada sebuah kalimat quotes yang sangat luar biasa. Be strong less love lovers, teruslah maju, bersabarlah, kesabaran kita akan berbuah manis. Percayalah tuh persahabat ya, percayalah karena kesabaran kita akan berbuah manis. Amin. Oh, Hingga banyak tiba di komentar, banyak respon yang selalu diberikan positif oleh para fans sejati yakni dari akun Instagram bunga2813 tiga. Masya Allah, udah hampir 17 bulan kita bersama Les dan Lar. Plus, Les Lar lovers pasti bisa kuat bergandengan tangan, hempaskan orang yang ingin melepaskan gandengan erat kita, ya. Semangat untuk kesayangan kita dan tim Les Lar Entertainment. Tuh, persahabat ya. Yes. Tentu kita harus tetap jangan sampai kendor semangat kita buktikan bahwa kita kuat. Wow, masya Allah banget, persahabat ya. Dan kita lihat juga, masih di akun Instagram yang sama, perhatikan persahabat ya, di sini. Ada sebuah kabar yang sangat luar biasa juga persahabatnya penyerahan bantuan dan pembangunan masjid di Cianjur nih, salah satu contoh baik untuk kita semua. Yuk sama-sama berbuat kebaikan. Mudah-mudahan fans-fans dari Lesla selalu kompak untuk menjalin silaturahmi dan selalu menebar kebaikan. Amin ya robbal alamin. Kita masih menunggu kejutan kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan cedukan vitamin manja di hari minggu ini, ya Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan tontonin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.